Pak Jarod satu ras, begitu olah nafas saturasi yang nor yang saya kan nggak sakit saya sehat tujuh setengah terus jadi delapan koma malah apa nggak bahaya itu ketinggian gitu ya iya kalau anda ketik di Google gitu ya orang yang pH tubuhnya ketinggian itu namanya mengalami alkalosis. tapi manusia di muka bumi ini jarang yang ketinggian. Kebanyakan rendah. Kenapa? CO2, polusi, orang di mobil dinyalakan menghisap CO2 gitu ya mati, pH-nya turun karena CO2 itu racun. Tapi oksigen bukan racun, oksigen itu kehidupan. Orang aja ada terapi oson, terapi oksigen masukin chamber gitu ya, dikasih oksigen sembuh sakitnya gitu. Jadi kulitnya glowing dan sebagainya. Jadi orang tidak akan. Nah kita ini pH-nya naik, yang berbahaya itu kan kalau naikin pH pakai cairan. Anda minum air yang pH-nya 9. Anda minum kebanyakan, pH-nya naik di atas setengah Dan itu karena kebanyakan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Maka nanti pH-nya akan di situ cukup lama di atas 8 udah nggak bagus. Karena apalagi misalnya minum sodium bikarbonat, pokoknya minum air alkali, sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Saya tidak pernah menyarankan. Nah, sekarang kalau bernafas. Bernafas ini oksigen Oksigen yang berlimpah membuat tubuh kita metabolisme untuk menjaga pH. Nah, karena kita nggak minum apa-apa, maka itu dampak alam dari metabolisme, dimana biasanya kalau tubuh ini terlalu banyak asam supaya tetap basah, maka asamnya dikeluarkan. Ya, Ginjal menyaring darah, asamnya dikeluarkan, dibuang lewat kencing, Maka kencingnya asem karena kita terlalu banyak makan asem, ya, tapi lewat. Oksigen, sekali lagi, coba ya, air di Jakarta, di sungai, cek pH-nya berapa. Mungkin 6x6,5. Pergi ke Bogor, cari air terjun, pH-nya tinggi. Kenapa air terjun? Bercampur udara. Tanpa udang, kenapa dikasih air mancur? Airasi. Air, bercampur udara, pH-nya naik. Jadi udara itu menaikkan pH. Bahkan mencoba nih. Kalau gitu Pak Jarod, saya coba ya, air saya blender. Bener lo ph naik, tapi saya nggak nyoba, teman saya nyoba gitu. Kalau teorinya air berdabur-udara, PH-nya naik, saya coba gitu. ya Silahkan, Anda udah punya PH meter, Anda sila. Saya Kalau saya nggak nyoba blender ya, saya jauh jus pro, kefir, air minum, air sumur, air aqua, air, uh, di rumah saya itu, advan, kopi, sebelum tak minum, tak ukurin semuanya gitu. Sehingga saya tahu, oh oke, okay. ya, ini memang asem, pasti akan berturun, tapi udah nggak takut lagi mengolah nafas. Kita 20 menit nanti ya lima menit aja naik, bapak ibu boleh coba kok, ya nanti eksplorasi sendiri gitu ya, itu akan naik. Jadi naiknya ph karena metabolisme di dalam tubuh, ya tubuh kita tuh bisa ngatur, maka tidak mungkin dia ngatur sampai berbahaya. Jadi nggak akan tuh naik, pak nanti naik sampai 10. <laughs> nggak begitu gitu ya nggak akan begitu. Jadi dia akan mencoba di ideal. Nah sebenarnya idealnya tuh darah. Jadi gini, pH yang kita tes bukan pH darah, ya pH urin, tapi itu mengindikasi. Nah, pH darah itu stabil, kalau nggak stabil dia bahaya. Supaya stabil ini, tubuh ada mekanismenya. Ya, kebanyakan asam harus dibuang, maka kencingnya menjadi asam, gitu ya. Tapi dia bisa membuat mekanisme darahnya akan lebih stabil. Nah, tapi kalau kencing kita terlalu asam, itu juga mengindikasi bahwa darah kita ini asam, kita tubuh kita kurang apa terlalu asam nah dengan olah nafas ternyata minumnya air biasa karena minum kita juga nggak boleh air, air, air, air minum itu ya harusnya tujuh setengah aja ya tujuh sampai tujuh setengah ya kenapa karena kan anda belajar waktu biologi dulu ya lambung kita itu mengeluarkan asam HCL berapapun pH minuman makanan kita masuk ke lambung akan dibikin 3. supaya dengan pH yang diproduksi asam lambung apa HCL asam lambung itu supaya pH-nya 3 bakteri mati jadi kalau kita minumnya terlalu alkali juga produksi asam lambungnya akan banyak dikeluarkan nanti lambung bisa begah. Maka saya betul-betul tidak jualan air juga ya. Saya mau bikin tubuh anda alkali itu. Pak Juta, jualan air alkali enggak. Minum air biasa saja. Campur oksigen di dalam tubuh kita punya paru-paru. Jadi kita ini mencoba mengeksplorasi dan mengelola organ-organ tubuh kita. Ya nanti minggu demi minggu nanti kita akan belajar sampai kita bisa mengendalikan organ-organ yang lain, ya ada tekniknya. tapi sekarang kita akan bernafas, ya latihan nafas.